Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Motor Custom di video kali ini saya nggak mau bahas soal Motor Custom atau review Motor Custom tapi di video kali ini saya mau kasih giveaway buat teman-teman semua yang udah nonton dan subscribe channel ini saya mau kasih giveaway tapi isinya masih dalam ini teman-teman ini kunci set ring pas ya, untuk sederhana, untuk bengkel. Ini baru saya beli, baru datang. Jadi nanti mau saya kasih giveaway buat teman-teman semua, ya tanpa syarat nya Cuma syaratnya subscribe channel ini dan follow akun Instagram Bintang semua. Jadi ini kunci ringpas. Nanti selain saya kasih buat giveaway, saya juga bakal review kunci pas ini kualitasnya gimana, harganya berapa, bakal saya review teman-teman semua. Langsung nah, aja kita unboxing. Uh, dan ini teman-teman ya Om Ini saya beli kunci sama waterpass Satu waterpass yang 20 cm Sama waterpass yang 40 cm dinding semua Satu pabrikan, satu toko teman -teman. Kebetulan di lapak ini lagi ada promo teman-teman Jadi sebelum saya beli ini Kemarin saya sempat beli satu set kunci sok Dengan harga yang relatif murah Tapi kualitasnya lumayan untuk harga segitu Nanti bakal saya kasih tahu juga nama lapaknya apa dan harganya berapa nama di ini. Ini nama produknya dari Nankai teman-teman ya. Bagus untuk kualitas untuk harga yang cukup murah ini kualitasnya sangat bagus. Jadi ini masih ada promo kemarin harganya di 12.000, yang 20 cm yang 40 cm ini harganya 40.000 teman-teman semua ya. Sedangkan kunci set ring pas ini saya beli dengan harga 120 teman-teman semua. Di nama lapaknya Nankai, saya belinya lewat aplikasi online shop Bukalapak Convention. Kebetulan di lapak Nankai inilah lagi ada promo. Jadi kalau teman-teman beli minimal 125 ribu, itu ada potongan harga 50 ribu teman Kode vouchernya Nankai 50. ini teman-teman bisa langsung buka sendiri di aplikasi Bukalapak. Nah ini teman-teman nah, semua ya ini harganya 125 1 set ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 9, 10, 11 Ada 11 pcs dari mulai kunci 8 sampai kunci 24 teman-teman harganya 125 Ini nanti yang bakal saya kasihkan untuk giveaway buat teman-teman semua ya Syaratnya tadi subscribe channel saya komen di video ini dan juga follow akun instagram saya bengkel88 teman-teman semua nah ini kualitas kuncinya teman-teman kalau dilihat dari bahannya dari ketebalan dari bahan untuk harga 125.000 sudah cukup lumayan teman-teman jadi ini kuncinya kunci ring pas ya lumayan bagus kualitasnya lumayan untuk harga segitu hmm, kemarin juga saya beli kunci sok satu set itu harganya sekitar 230000 sama pakai kode voucher 6 50 dapat potongan harga Rp50.000 ya, itu lagi gitu, promo teman-teman jadi teman-teman kalau untuk beli peralatan bengkel yang sederhana saya rekomendasikan untuk beli ya produk ini, ini bukan iklan teman-teman ya ini bukan saya promosikan, bukan iklan, tapi real saya membantu teman-teman untuk cari peralatan daycare yang murah tapi kualitasnya lumayan, gak ngecewain teman-teman ya, nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua nanti, eh, pokoknya setelah video ini tembus dengan 100 komentar itu langsung saya umumin pemenang giveaway-nya langsung saya komen di di video ini. Jadi nanti setelah tembus 100 komentar akan saya komen mana yang pemenang giveaway, teman-teman. Jadi real nanti tanpa syarat, pokoknya syaratnya cuma dua tadi. Follow akun Instagram saya @88 dengan subscribe channel Motor Custom teman-teman semua, ya. Nah, itu syaratnya tanpa iklan, tanpa sponsor, ini murni dari saya buat teman-teman semua, ya. Nanti ada lagi giveaway mungkin waterpass ini Kunci sok juga bakal saya giveaway nanti teman-teman Terus pandengin channel saya Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya Selain saya bakal review motor Selain saya bakal ngasih rekomendasi tips Belanja online untuk keperluan bengkel yang berkualitas dan murah Pokoknya banyak lah kan, nanti video yang bakal saya share buat teman-teman semua Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semua ya. Ya, kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh langsung japri di WA yang ada di deskripsi saya. Langsung aja teman-teman eh, jangan banyak nanya, silahkan aja langsung cek di WA saya, keperluannya apa, mau bikin motor atau mau tanya tanya mengenai spare part, silahkan. Jadi langsung aja, Mas, saya mau tanya mengenai spare part, belanjanya di mana dan bagaimana. Teman-teman semua ya. Oke, itu aja teman-teman. Nanti pemenangnya langsung saya umumin setelah uh, video ini tembus 100 komentar teman-temannya Nanti saya bakal langsung bales komen mana yang bakal menang Langsung saya nilai nomor WA, alamat langsung saya kirim ke alamat uh, pemenang Ini giveaway yang pertama kunci set ring pas Satu sebelas pcs, plus ini plus 8 tempatnya Ya produknya ini nangkai ya, teman-teman kualitasnya lumayan oke untuk keperluan bengkel teman-teman di rumah semua ya sederhana murah tapi kualitasnya lumayan oke mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua